bro ini gua ajarin lu pada pada main di dong ci dong chai da Do fu dong cai ya kita mulai aja nih ya coba lihat gue spin yang pertama kali di angka uh, yang kecil dulu nih yang terkecil tergantung dari jumlah saldo kalian pada ada yang 80 boleh tapi uh, karena saldo ku itu 4B 870 aku mulai di 1.760 oke okay, kita mulai aja nih dua kali spin secara manual ya. Nah, terus kita naikin lagi nih ke 4B nih, 4M tuh, dua kali lagi nih. Ah, terus naikin lagi nih. Ini dua kali juga. Nah, manual ya. Jangan lupa. Nah, ini 26 kan? Naik ke 8 nih. Kita dua kali juga nih. Oke, jangan sampai kurang nih ya. Terus pas. Kita cek dulu nih. Oh, bagus gak Setelah dua tadi kita 10 kali spin. Tahan lama, spin. Di sepuluh kali Oke Terus terus Terus dong bro Ayo bro cu Aduh gak dapat nih Santai Slow slow Iya Sabar aja bro Oke deh Terus kita naik ini Ke 13 200 Kita ranjar 100 pin itu Mudah-mudahan beruntung nih Wah, Sekali lagi ya Kalau nggak ada mental Mundur aja Oke nih, kayaknya ada tanda-tanda nih. Ih ter, aduh kosong. Oke deh, terus. Ih dapat 450 Hmm biasa deh. Biasa kalau empat ratus mah itu kecil. Terus gas, jangan takut. Tiga puluh lagi. Terus lagi, lagi, lagi, lagi, lagi, lagi. Terus dikit lagi, dikit lagi. Come on baby, aci gading. <laughs> terus bule. gaseter man, gede nih, gede nih, gede nih, gede nih, gede nih, gede nih, ayo ayo ayo, dikit lagi dikit dikit, Come on. alu, 81, terus terus terus, eh, uh, hampir 1 b, super win bro, cup cup cup cup cup udah dah, kalau udah pas super win, keluar aja, oh dapat lagi, ah, bagus mah 981